Yo, yo, halo teman-teman, gimana hari ini? Apakah sehat? Mudah-mudahan sehat afiat ya teman-teman Alhamdulillah, alhamdulillah Gimana minggu ini? Udah pada dapet THR belum? <laughs> Kalau admin sih belum dapat THR ya teman-teman karena -teman. admin nggak kerja Kerja nggak sih? <laughs> ya kerjanya begini, tapi nggak dapet THR uh, Bersyukur aja buat teman-teman yang Di penghujung Ramadan ini uh, Minggu terakhir ya Kita puasa Ramadan di minggu terakhir Oh ya, yeah. uh, banyak orang yang menyangkal Bahwa video yang saya unggah di akun tiktok saya, video ini bersumber dari Mabro Ice Speed Banyak orang yang menganggap bahwa video ini, video ini nih, video ini itu adalah fake green teman-teman Atau editan Banyak orang yang menulis di kolom komentar bahwa ini adalah nggak asli, pokoknya itu fake lah Karena mereka nyari di live streamingnya Bro Ice Speed itu nggak ketemu di kanal YouTube enggak tetap enggak ketemu-ketemu maksud saya uh, dan mabro Iso seperti itu biasanya dia apa suka melakukan delete stream ya teman-teman atau hapus stream teman-teman bisa nyari keyword di apa namanya di kolom pencarian kanal YouTube di kolom pencarian ketik delete stream iso sempit nah ini video yang kemarin yang mau saya unggah di akun tiktok saya teman-teman yang saya unggah nah ini Ditonton sebanyak berapa ini? Saya udah di TikTok, 13 April ditonton sebanyak lima ribu, disukai empat puluh ribu. Nah, ini video aslinya. Dia berasal dari Facebook, tanggal 12 April. Ya, teman-teman, tanggal 12 April dia posting ini di akun Facebooknya. Jadi, kalau teman-teman nyari di kanal YouTube-nya Mabrur Aisyah, seperti itu, gak ketemu, ketemu mungkin di live stream atau hanya bisa diketahui oleh yang berlangganan kanal YouTube-nya Mabru, I Susebit. Mungkin gitu. nih Ini perlu oh. video lengkapnya. Seperti ini. kakum dia kayaknya bro, kan, ya, bro? oh tuh mau uh, oh, speed, ekspresinya ya bro, ekspresinya mau berus speed, uh, gitu kan. Oke, okay. uh, jadi gini ya teman-teman. Mabro Ice Speed ini posting video tersebut itu tanggal 12 April di di halaman Facebooknya Yang diikuti sebanyak sekitar 400 lebih pengikut uh, Jadi apapun yang diunggah uh, live streamingnya mabru Ice Speed itu Biasanya potong-potongannya itu diunggah lagi di halaman Facebook ya teman-teman Kadang mabru Speed juga melakukan siaran langsung di akun Facebooknya banyak loh orang yang apa namanya yang nonton yang pengikutnya juga banyak pengikutnya sekitar 400 ribuan disukai sebanyak hampir 100 ribu pokoknya uh, video ini berasal dari video yang takbir ini juga saya tag di kanal di akun tiktoknya maksud saya itu namanya Andre 10 at Andre 10 itu nama akun tiktoknya yang di reaction oleh mabru Aisyu Sebit jadi buat teman-teman yang mengira video ini adalah fake ataupun fake green pokoknya ataupun editan dan lain sebagainya itu gak bener Karena video ini emang asli adanya seperti itu diunggah sama bro Ayesusupit dengan caption Allahu Akbar Bro kita jadi apa namanya e, jadi ingat kalau kita itu bentar lagi Idul Fitri ya teman-teman Minggu ini kita udah di minggu ini kita udah detik-detik uh, titik, -titik moden yang terakhir pokoknya itu video, video kan hari satu ya kalau nggak salah hari satu, berarti sekitar lima hari yang lalu, lima hari kebelakang Mabru Ayo Speed unggah ini di halaman Facebooknya jadi kalau teman-teman nyari potongan video ini di kanal YouTube-nya itu nggak ada nggak ada, barangkali di live stream sama Mabru Ayo Speed yang kemudian diunggah di halaman Facebooknya, mungkin seperti itu karena mabru Speed itu biasanya ya, ya gitu ya teman-teman, dia delete stream jadi buat teman-teman yang mengira video ini adalah fake ataupun editan uh, itu nggak bener, ini adalah video asli dari Mabro Speed ketika dia nge-reaction uh, tiktoker Indonesia yang sedang melakukan gemah nah, takbir ya teman-teman, Mabro Speed thank you respect